Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Penjemparing Sesoloraya Mengajak rekan-rekan semua Penjemparing Senusantara Untuk terus berlatih jemparingan dan berlomba jemparingan dengan mentaati Protokol kesehatan uh, Selalu menjaga Kesehatan untuk kita semua uh, Diharapkan untuk semua Bisa semangat dan terus Merutinkan uh, Sunnah memanah ini Masih Ayo mana Semangat